Oke okay guys, welcome back to my channel Kembali lagi bersama kanan India <laughs> Tidak guys. Nah, Itu namanya Privasi guys, ini lanjutnya tadi Oke okay, ini Dapet hmm, eh, Itu yang atas Nggak dapet dah So, anjir pasang bapak naik ini guys Oh ini grafiknya bikin cemas ya Cepas kode Hai sih kayaknya sih Hai tuh kan apa kata gua si paling analisir Turun, bro. Bro, bro, mantap, bro! Eh, pasang turun malah naik. Wah, parah-parah, gak gitu gak gitu. Kita pasang naik, sepam naik, pokoknya. Jadi udah pasang naik nanti turun lagi. Jelas itulah guys kehidupan, seperti roda yang berputar, terkadang terkadang ke atas, kadang juga di bawah. Ate, tapi saya lebih suka di bawah, sih. Ya, maksudnya ini di bawah itu apa ya? Maksudnya hmm. <tuh> di bawah itu apa ya? Di bawah. tahu lah, intinya suka aja di bawah. Tapi kalian jangan, jangan, jangan traveling ya guys ya Oke dapat lagi Ah ini, ini ini ini yang bikin cemas Cemas kode back, back back back Kita kepesan Ini ke batas lagi nih Atas aja dah kita tunggu kita masuk pasang empat 4 dan ah, cukup oke okay. oh ini ini kalah sih nih guys kalau ini lebu aduh cemas banget ini so. oke okay guys lanjut besok lagi dan